Halo pemirsa, bertemu lagi dengan kami di kesempatan podcast kali ini, kita akan bahas pertanyaan yang lumayan lumayan jadi pertanyaan luar biasa sih, ini, kalau menurut saya sih, karena pasti ini banyak dirasakan sama kita, hmm. mungkin di sebagian ada kenalan, pasti ada lah, merasakan hal ini, oke langsung aja ya kak, yeah. pertanyaannya begini, bagaimana cara menangani anak yang kerasukan anak atau orang yang kerasukan nah ini ya saya sendiri sih sering lah melihat beberapa kali hal-hal seperti ini itu gimana? ya sebetulnya uh, banyak orang selalu langsung masuk pada pendekatan-pendekatan rohani atau spiritual untuk hal-hal seperti ini sehingga ketika orang kerasukan yang dicari pertama adalah para ulama atau Uh, pendeta lah kalau di Kristen Padahal hmm. sebetulnya Dari banyak kasus yang disebut kerasukan itu Sebetulnya kebanyakan itu adalah faktor psikologis Si penderita ya Jadi kita Karena misalnya anak kita Misalnya jerit-jerit sendiri Teriak-teriak sendiri Jangan cepat-cepat kita anggap Wah ini udah ada setan yang masuk ini Atau udah kerasukan hmm. hal seperti ini uh, Saya beberapa kali Bersama Ibu Gembala itu melayani beberapa orang yang uh, kerasukan. Nah, Pada waktu dia mengalami kerasukan. Memang kita kerasukan dalam tanda petik ya. Ketika dia mengalami peristiwa seperti itu. Memang kita tidak bisa langsung memberikan uh, bimbingan. Ataupun pendekatan secara uh, psikologis atau secara pastoral. Katakanlah kalau dalam uh, dunia Kristen itu disebut pendekatan pastoral. Uh, tapi mungkin kita akan mulai dulu dengan doa. Dengan ritual-ritual uh, dalam kekristenan lah seperti itu, tapi setelah orang itu tenang, kemudian kita uh, lakukan pendekatan secara pastoral, kita gali lebih dalam suasana hatinya. Ternyata, sebagian besar orang-orang yang mengalami kerasukan itu sebetulnya lebih kepada mengalami tekanan secara psikologis. Tekanan itu bisa macam-macam, bisa karena situasi rumah tangga, situasi keluarga. Atau lingkungan bekerja ataupun situasi-situasi uh, lain yang uh, membuat dia mengalami tekanan psikis ya Tekanan kejiwaan yang terlalu dalam Nah itu ada orang yang uh, akhirnya dia harus melampiaskan itu dengan teriak-teriak Atau dengan uh, seperti orang kerasukan Tapi ada juga yang ternyata sengaja Ya, sengaja melakukan itu Untuk menarik perhatian Kenapa? Karena ketika dia Seperti kerasukan itu Orang-orang mulai uh, apa ya, Mulai peduli dengan dia Mulai kasihan Mulai ada rasa ibah Sehingga dia menikmati keadaan itu Dan akhirnya dia mengulang-ulang peristiwa seperti itu Misalnya seorang istri Ketika dia Pengen ngomong sesuatu kepada suaminya Tapi suaminya Tidak pernah mendengar atau Uh, apa uh, sulit dimengerti oleh suaminya maka yang dia lakukan adalah dengan cara seperti itu pura-pura kerasukan ya jadi di sini saya katakan pura-pura kerasukan pura-pura kerasukan uh, sedemikian rupa sampai akhirnya suami itu menaruh perhatian lebih kepadanya dan mau menemani dia dalam situasi-situasi untuk menenangkan diri kebanyakan kasus yang kami temukan adalah seperti itu kasus yang benar-benar kerasukan saya bahkan belum pernah ketemu orang yang betul-betul uh, pure ya, murni dia kerasukan. Selalu yang yang kita temukan itu adalah orang-orang yang uh, itu tadi mengalami tekanan psikis yang begitu mendalam dan pelariannya itu adalah seperti itu. Dan uh, tadi ada yang uh, dia mengalami hal itu secara apa istilahnya secara tidak disengaja ini dia kebawa oleh stres itu, ini dia jadi seperti itu, seperti orang gila. Dan ada yang memang disengaja. Itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kami pernah dulu melayani ada satu anak yang sudah ikut sampai ke gereja setan. ya Ketika gereja setan itu lagi heboh hebonya di Jakarta, orang ini sudah ikut gereja setan, lalu kemudian keluarga meminta kami untuk melayani. Dan pada waktu kita layani, ternyata bukan karena setan dia menjadi seperti itu, tetapi karena lingkungan keluarga itu sendiri Buatkan. yang mem membuat dia menjadi kesetanan, hmm. jadi mungkin kalau uh, agak candaan, kalau setan melihat itu, mungkin setan itu merasa, "Aduh, kenapa saya lagi yang di kambing hitam?" kira-kira seperti itu. Yeah. Ya. Padahal ternyata sebetulnya itu adalah cara dia untuk... Uh, apa ya Menarik perhatian kedua orang tuanya Menarik perhatian saudara-saudaranya Karena dia merasa tidak pernah diperhatikan Dia merasa berjuang sendiri Mencari kerja sendiri, pendidikan sendiri Meskipun dibiayai oleh orang tua Tapi dia merasa bahwa Dia tidak, yang dia butuhkan dari orang tua itu bukan cuma duit Yang dia butuhkan dari orang tua itu adalah perhatian lebih Termasuk menanyakan bagaimana kesehatannya Apakah kamu sudah punya pacar atau belum, bagaimana perkuliahanmu, setidaknya bertanya itu pun dia butuh. Dan dia tidak pernah dapat itu. Nah ketika kita gali lebih dalam, itulah yang membuat dia lari ke gereja setan. Sehingga ada orang yang bilang, ada orang sulit keluar dari gereja setan. Ternyata orang ini bisa keluar. Jadi setelah kita layani, bisa keluar. Dan tidak ada setan yang di yang hadir di dalam dirinya, tapi hanya kepada pemenuhan kebutuhan psikisnya. Kita Dorong orang tuanya untuk memberi perhatian lebih, untuk mengasihi dia, untuk uh, lebih sering berkomunikasi, lebih sering bertanya. Waktu itu belum ada Whatsapp ya, masih zaman SMS, zaman telepon biasa. Ditelepon, sering ditelepon, sering ditanya perkembangannya. Lama-lama dia pulih, jadi uh, tidak selalu orang yang kelihatan kesetanan itu betul-betul kerasukan. Mayoritas yang kita jumpai itu selalu masalah psikisnya. Makanya, ketika kita ketemu anak-anak tadi, kan yang ditanya bagaimana menangani anak-anak yang kerasukan? Kalau kerasukan beneran, ya udah berdoalah, karena di Alkitab kan sudah dibilang, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, termasuk roh jahat, roh kita lebih kuat. Kita harus percaya bahwa dalam diri kita ini ada kuasa roh yang begitu besar. Yang, yang sangat dahsyat dan sangat besar sehingga kita tidak usah takut terhadap kuasa-kuasa jahat jangan ketika melihat orang kerasukan lalu kemudian kita lari wah itu menunjukkan bahwa iman kita ini belum terbentuk dan tidak harus ya tidak wajib untuk memanggil hamba Tuhan dalam pengertian pendeta atau penginjil ingat loh doa di dalam kekristenan itu doa kita tidak selalu disampaikan melalui pendeta melalui penginjil tapi kita itu kan hubungan kita dengan Tuhan itu kan langsung ya Bukan tidak langsung ya. Tanpa perantara lah kira-kira begitu ya Karena eh, apa, tirai pemisah kita dengan Tuhan itu sudah robek ketika Yesus eh, mati Ketika Yesus mati di kayu salib Maka hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang sangat intim Bahkan kita aja kalau berdoa manggil Tuhan itu Bapak Ya jadi artinya kita sudah harus anggap dia sebagai bapak. Ya bapak itu kan kalau kita mau ngomong tidak harus lewat ibu kan. Tidak harus lewat kakak kita, tidak harus lewat adik kita. Kita bisa ngomong langsung namanya juga bapak. Dan dia pasti mengerti. Nah itu eh, pertama yang bisa kita lakukan. Nah yang kedua adalah. Eh, mungkin ini bukan mengatasi orang kerasukan. Tapi sekarang kita mungkin me melau apa menghindari hal-hal uh, yang sifatnya kerasukan seperti itu kalau kita baca di dalam uh, Lukas dan Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4 itu kan Yesus pernah dicobai oleh iblis ya nah ketika iblis mencoba Yesus setiap kali Yesus melawan iblis itu maka yang Yesus lakukan adalah dia mengutip ayat-ayat Alkitab khususnya dalam kitab ulangan jadi uh, Yesus melawan iblis itu dengan mengingatkan kembali apa yang tertulis di dalam kitab suci Nah saya kira kita punya kitab suci ya, kitab suci itu kan adalah firman yang berasal dari Tuhan ya, maka dengan kita rajin tekun membaca firman Tuhan sebetulnya kita akan terhindar dari pengaruh-pengaruh si jahat yang seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu banyak ayat-ayat yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita eh, semangat, yang memberi kita motivasi untuk keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Karena iblis itu kan masuk dari kelemahan kita. Nah, ketika kita lemah, disitulah kemudian kuasa jahat itu masuk. Jadi eh, untuk menghindari itu, maka tekunlah membaca Alkitab, tekunlah. Eh, giatlah belajar atau <tuh> e, memahami memahami Alkitab maka kita akan memiliki kuasa memiliki kekuatan untuk mengatasi cobaan-cobaan e, dari iblis itu. Kalau saya ada pengalaman pribadi seperti itu. Jadi waktu pas saya SMA dulu itu ada satu orang kerasukan Gak ngerti lah saya di kelas hmm. mana gitu kelas pojok. Yeah. Tetapi yang saya lihat kok kok nyamber gitu ke yang lain. Jadi hmm. saya jadi bingung Nular. sendiri gitu. Ini yeah, kayak kendular. apaan sih, latah atau gimana gitu? Cuman yeah. kan saya sebagai di situ mungkin yang kan yang Kristen cuma beberapa orang, cuman mm -hmm. ya udahlah gimana gitu. Karena kan yang ngurusin juga bukan bukan yang uh, guru Kristennya, tapi pasti guru yang lain gitu. Ya udah, mm. kami cuman udahlah terserahlah itu mau gimana, nggak ngerti. <laughs> Terus kemudian kan kita mikir waktu masih SMA uh, kan mikir ya kalau itunya uh, setannya bukan Kristen gimana kalau kita kan nggak nyambung gitu ya yeah, yeah. yeah, uh. makanya tadi saya bilang itu sebetulnya lebih banyak yang kita lihat itu lebih kepada tekanan psikis dibandingkan kerasukan beneran dan kita juga perlu perlu evaluasi lagi kenapa kerasukan itu paling banyak terjadi di sekolah Iya. Uh. Yeah. Dan kenapa yang diras, yang dirasuki itu kebanyakan anak-anak yang datang dari keluarga yang bermasalah. Bukan berarti keluarga yang kelihatan baik-baik itu tidak bermasalah ya. Kita jangan langsung bilang, uh, itu anak itu tetap kerasukan padahal keluarganya baik-baik saja. Belum tentu. Seperti yang saya sampaikan, yang saya bilang tadi kan. Ada keluarga kelihatan baik-baik saja. Rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi anaknya tiba-tiba disebut kerasukan atau malahan ikut gereja setan itu tetap setelah kita gali lebih dalam ternyata ada yang miss, ada yang hilang dalam perhatian keluarga itu Oke ke pertanyaan selanjutnya hmm. Shalom Pak, orang Kristen boleh nggak pakai jilbab misalnya kayak orang-orang daerah yang ada peraturan syariat begitu Hmm. Ya, kalau kalau dari saya juga bisa jawab bisa tapi hmm. kan beda ininya kalau dari saya pribadi ya ya <laughs> silakan <laughs> uh, kalau saya sih lebih melihat pakaian itu lebih kepada budaya ya tradisi ya orang-orang Kristen di Arab ya jilbaban semua uh, pakai hmm. pakaian- pakaian kayak orang-orang Arab lah yang namanya orang Kristen di Arab nah orang hmm. Kristen di daerah uh, Batak misalnya ya dia berpakaian seperti orang Batak. Di orang Kristen di Papua ya dia berpakaian seperti orang Papua. Dari segi pakaian kita bisa mengikuti kita bukan bisa, kita justru harus mengikuti norma aturan yang berlaku di mana kita tinggal. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau ada daerah yang mewajibkan jilbab misalnya. Meskipun sekarang yang diwajibkan itu biasanya adalah eh, yang apa yang perempuan yang beragama muslim ya di daerah-daerah meskipun ada perda-perda syariat tetapi ada beberapa sekolah atau beberapa e, lembaga atau mungkin instansi yang mewajibkan karyawan atau siswa perempuannya untuk pakai itu lalu kemudian ada kekhawatiran di kalangan orang Kristen yang menganggap nanti kalau dia pakai jilbab imannya Luntur atau misalnya dia sudah mengkhianati Yesus. Tidak. Kita tidak pernah mengkhianati Yesus hanya karena ganti baju. Atau hanya karena, karena uh, berpakaian uh, dengan cara yang berbeda. Enggak. Uh, sikap kita menghormati hukum, menghormati aturan, menghormati uh, norma yang berlaku dalam masyarakat. Justru itu adalah cara kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Gitu. Dan kita tidak akan mengalami perubahan iman hanya karena kita pakai atau berubah pakai baju yang uh, sesuai dengan agama lain tidak harus uh, agama islam ya dengan agama yang lain pun misalnya ketika kita tinggal di bali kita berpakaian seperti orang-orang hindu kenapa tidak atau kita ke daerah mana kita berpakaian seperti orang tionghoa kan itu tidak otomatis kita menjadi konghucu atau atau uh, sebagainya dan yang uniknya lagi adalah orang-orang kristen itu umumnya kalau membuat drama natal maria itu selalu digambarkan pakai jilbab sering ya, sering kali Maria itu digambarkan pakai jilbab. Jadi sebetulnya bagi orang Kristen tidak ada masalah kalau misalnya dia mau mengen mengenakan jilbab atau mengenakan uh, hijab lah kalau dalam tradisi saudara-saudara uh, kita yang muslim. Selama itu tidak mengubah imannya, tidak mengubah keyakinannya ya. Tidak masalah tapi kalau misalnya dia berpikir dengan pakai jilbab dia berubah agama Nah itu yang jadi masalah Yang jadi masalah bukan jilbabnya Yang jadi masalah adalah hatinya Masa hati bisa berubahnya hanya karena, karena pakaian kan Tidak seperti itu yang, yang seharusnya terjadi Jadi uh, tidak ada larangan misalnya bagi orang Kristen untuk mengenakan uh, pakaian jilbab misalnya Atau pakaian-pakaian tidak harus jilbab lah pakaian-pakaian yang lain tapi, kalau misalnya ada aturan di sebuah tempat, misalkan e, karena saya pernah ikut juga dalam seminar, justru orang Kristen pakai jilbab itu dianggap melecehkan atau dianggap e, menghina e, agama lain, khususnya Islam. Ya, ada e, saya pernah hadir dalam sebuah seminar, dan itu yang di, disampaikan. Nah, kalau kita masuk dalam aturan seperti itu, ya janganlah pakai jilbab karena itu namanya kita melecehkan atau menghina uh, agama lain. Jadi kembali kepada aturan norma yang berlaku di daerah di mana kita tinggal dan di mana kita uh, bertumbuh. Saya ber berbagi pengalaman sedikit. Hmm. Waktu saya SMA juga, hmm. dulu itu uh, SMA kami kan pakai hari Jumat khususnya pakai baju koko. Oh. Nah, hmm. jadi saya eh, Kan kebetulan yang Kristen itu hanya beberapa yang saya tahu, gitu. Mm. Saya sebagai uh, Kristen, saya nggak ada masalah pakai koko. Yeah. Gitu. Karena saya pikir, ah, saya pakai nggak ada masalah kok. Mm. Justru malah kita sih sebagai sama-sama temen, pan-pan aja, nggak ada masalah, gitu. Yeah. Cuman terkadang pas sudah kita tahu, dikasih tahu, oh jangan kayak gini, kayak gini. Oh yaudah, kalau udah mulai... Di ada yang kurang, oh, senang. ya oh, yaudah, mm -hmm. kita akhirnya ngalah aja lagi gitu. Yeah. karena kan memang memang waktu awal peraturannya itu nggak jelas. Kita mm -hmm. harus pakai baju seperti apa karena semuanya kan bisa meratakan. Oke, okay, mm -hmm. kita ikut. Tapi kalau udah ada yang komplain, ya udah, kita ikut aja. Mm -hmm. Gak usah ribut <laughs> Kalau kita, yeah. mah, apapun no. kostum kita, yang mm -hmm. penting hatinya aja kemana gitu yeah, sih. Bener. Kalau saya, <laughs> <Yeah. Betul, laughs> oke, okay, uh, pertanyaan selanjutnya. Shalom kak, apakah ada pernyataan di Alkitab kalau kita dalam memilih pasangan hidup wajib lihat bibit bobot yang di luar seiman saya bingung juga nih <laughs> lihat Maksud... bobot bibit tapi di luar seiman, di luar dari seiman hmm? oh maksudnya saya sel... mungkin maksudnya selain selain ukurannya, selain, selain iman oh bisa, selain iman uh, mungkin oh, di luar ya. iman ya berarti Bukan bukan berarti cari pasangan yang beda iman. Bukan itu maksudnya. Oh, iya, iya. Oh. Nah uh, pertimbangan bibit, bebet, bobot itu kan sebetulnya pertimbangan yang sudah lama ya kita kita jadikan acuan di Indonesia khususnya ya. Itu sudah jadi apa warisan dari leluhur kita lah ketika kita memilih pasangan ya pertimbangkan itu. Uh, Menurut saya sih di dalam Alkitab Tidak ada uh, Apa uh, Anjuran seperti itu Kenapa? Karena di dalam Alkitab juga Anjuran untuk berpacaran itu nggak ada Nah kan pemilihan bibit, bobot, bebet Itu kan di masa pacaran Kalau di dalam Alkitab kan pasangan itu Dicari oleh orang tua Malahan ya Jadi kayak uh, Ishak itu dicari Dicariin istri oleh Abraham Dengan mengutus Asisten rumah tangganya pergi ke, ke Laban dan kemudian uh, mencarikan pasangan. Itu kalau di didal dalam Alkitab. Tapi lagi-lagi balik ke budaya. Karena budaya Israel pada zaman itu ya seperti itu. Nah budaya itu kan berkembang. Ketika orang semakin maju, semakin bebas untuk memilih. Maka kembali kepada uh, apa cara kita untuk menentukan pasangan kita yang, mau yang seperti apa? Jadi kalau kita mau menggunakan pertimbangan bibit bebet bobot ya silakan saja asalkan jangan misalkan uh, apa ya pertimbangannya lebih kepada pertimbangan-pertimbangan yang uh, tidak masuk akal ya artinya uh, apa istilahnya ya karena mau cari bibit unggul lalu kemudian mulai menerapkan aturan-aturan, atau standarnya ketinggian. ketinggian, sementara kita sendiri nggak mampu mengimbangi standar itu Tuh. ya. Itu sama aja dengan kita akhirnya hanya bisa bermimpi. Tidak akan pernah ketemu pasangan yang tepat. Oke, okay. terima kasih Kak penjelasannya. Pemirsa, episode kali ini cukup sampai sini aja. Silahkan komen, kasih pertanyaan. Jangan lupa uh, follow Instagram tayo. .podcast uh, ada Instagram Pak Pendeta juga Octafred Instagram saya Agus Yahaan, atau Instagram Diaspora Populas semua bisa di follow dan juga di komen kasih pertanyaan, kita bahas di episode-episode selanjutnya terima kasih